Ya udah, bang Jack lanjut aja dulu. Nanti Insya Allah ketemu lagi ya. Oke terima kasih. Bye bye. Di, di Instagram ya, bye bye. Yeah. Um. <tik> oh, Korea. Ah. Yeah. Um, uh, <tik> 저 시흥 살아요. 어 시흥 살아요. 뭐 시흥 좋아해. 아, 어 한국 사세요? 네 안산 살아요 지금. <웃음> 저 안산 살았었어요. 어. 안산 어디요? 저 안산 중앙동 알아요? 중앙동? 시, 중앙동? 시화공단. 시화공단. 시화공단 알아요? 그렇죠. 중앙동 알아요? 중앙동? 어 알아요. 중울동만.. 아 진짜요? 오이도! 오이도! 오이도 가왔어 어... 오이도? 바다? 오이도 바다? 오이도! 음. 저 지금 살고 있는 데가 오이도! 음.. 오이도.. 음, 음.. 몇 살이에요? 열일곱이에요? 열일곱.. 오.. 진짜.. 많이 예쁜데? <웃음> 감사합니다.. <웃음> 어, 학생? 맞아요? Hakim, kau dong, hakim. apa 왠지 왠지. 아, 사플레드. 예. 가지만. 아저 친구 찾으러 가야 돼요. 아, 술 <웃음> 아, 너 레방 <노랫방> 가야 돼? <웃음> 다음 <웃음> 아, 다음에 세컨드 세미나 너랑 같이 갈래? <웃음> 오케이. 아, 전화번호 줘. 전화번호 안 돼요. Wey, nolok haji kali, sekian di seminar masih nengge Nega, masih nengge saju ke? Kau ni, kau ni Oke, Bye bye, bye, -bye. anjong <laughs> Anjir <laughs> <laughs> Mau minta nomor apa enggak dikasih, Pak Cikur <laughs> apa kabar ini lama gak jumpa, orang manis so. deh orang manis <laughs> cincang manis pun deh anjil nah pokoknya pun deh <laughs> <laughs> wah aku kemarin ngimping-ngimping, sampe ngimping-ngimping gak ketemu ini baru ketemu hmm? oh, ini live streaming? lagi live ya? kamu live streaming? aku gak pernah live kenapa? enggak pernah takut belum belum mau coba kok takut kayaknya ramai kalau live ya yakin seru ini takut ntar aja deh kapan-kapan coba hmm, gimana kerjaannya kerjaan aku uh -uh. kerja apa sekarang kerjaan, kerjaan aku cuma main omeh wah kamu itu nah, kok, aku main ke tempatmu lah mana tadi lupa rio atau mana Oh Makassar, iya lupa ya. Ah jauh, Makasih, jauh, aku. jauh jauh jauh bisanya. Kalau dari uh, itunya dari airportnya deket oh, deket, tiga menitan ada. 30 puluh menit. Ha -ha. Oh ya lumayan, ya enggak jauh sih ya. Hmm, iya enggak jauh. Kemain yang ada tulisan Makassar gitu ya. Di di <laughs> mana itu di lautnya ya? Oh, ntar, di pantai ya pantai. Kalau ada duit main di sana acakin jalan, jalan siap ditunggu <laughs> keren keren kenapa nggak berani live belum sih belum oh ini backgroundnya yang itu ya yang kemarin di instagram iya baru nih coba coba lihat lihat full <laughs> ini itu cuma kita dong sih oh bonekanya lucu lucu ya aku aku mm -mm. Aku, aku bingung mau bikin background apa gitu ya Udah, itu aja bagus, bang. Jek. aku kayak pengen ganti gitu lah. Ini backgroundnya cuman ini aja. Kursinya juga bagus. Ini coba lihat kursinya, berdiri tinggi, kursi biasa ini mah. Oh, keren loh, kursinya game bajunya cantik. Aduh, eh, bang. Jek, ngomongin itu, Dewa Nopa. Oh, gimana? Ketemu lagi enggak Angga, oh, dia DM aku. DM gimana? Ah, dia pengen ini bikin konten bareng lagi, katanya. Cara <laughs> <Jarang> ketemu <laughs> ya, huh? Terus, tapi janjian udah janjian hari Minggu, minggu malam. Ada ah, yang ngomong sih, ngobrol. dia ngomong sih. Kalau mau ke Korea, ngomong aja ntar uh, kayak hmm? mau dijamin gitu sama si dia. ya, ke dia super welcome banget sama nah, ini orang mau. asing. Ayo, ayo aduh nabung dulu <laughs> eh enggak bikin itu aja Eh kemarin sih temanku kan kayak pengajuan visa ke Korea itu harus ada tabungannya itu 50 juta lima mm -hmm. oh. juta terus bikin paspor jangan jangan kalau ke Korea jangan pakai apa namanya uh, kayak apa namanya jasa apa namanya ah lupa aku kayak apa namanya Hmm, ikut calo, ikut traveling, kayak ikut ah, apa namanya, um. jadi bayar-bayar lebih mahal, lebih baik kayak pribadi gitu loh. Maksudnya, beli tiket, um. PP nanti kesana kan udah ada yang jamin, jadi kan enak. Ntar sana hmm. jalan-jalan sendiri sama aku, nggak apa-apa, iya, iya, biar tak ajakin keliling dia, dia selamjami jamin orang Korea, ntar aku lepas, iya. aku lepas kamu, <laughs> aku mau jalan-jalan cari agasi kasih beneran mm. dia kayaknya mau jamin itu. Iya sih, dia ini dia kemarin juga sempat ketemu orang asing juga dia ah. gitu ngajak orang asingnya jalan kayak gitu, ah, itu ya. Mm. Eh mm. lupa itu kerjaannya apa sih? Hmm. Dia katanya di, di mana kemarin ngobrol di Samsung oh, bukan? Di Seoul. Bukan Sa ya? Samsung Yok. Iya di situ bukan ya? katanya Oh. Ya. Gak sih. Kalau, kalau ke sana ya, ah, langsung meluncur gajah. <laughs> ayo, ya. Beneran. Ayo kita berdua. Ayo. Insyaallah. Hmm? Aku <laughs> pingin tangan lo. Ke kayak ke. Aku pengennya ke. Pantai Busan Hyunde. Wah, yang keren. Busan? Hmm. Oh. Agak jauh sih kalau dari kalau dari Incheon Gonghang uh, terminal bandara Airportnya itu ke Busan itu agak jauh. Tapi sekelas oh. Korea dekat lah. Paling berapa jam naik KTX gitu. Oh, ke bikin kayak video vlog pribadi gitu ya. Mm, aku pengen kalau ke Korea pengennya ini malahan Bang Jeng tahu Jeju Island kan? Uh -huh. Jeju itu Jeju. Nah di Jeju itu kan ada pulau lagi itu Pulau kecilnya namanya uh -huh. Udo Udo Island uh -huh. mm, Aku pengen ke sana Karena kemarin ada teman Korea Aku dia nunjukin uh -huh. bagus banget ya -ya, Udo Island Kalau Jeju kan deketnya yeah. sama Busan deket. Tapi mm -hmm. sendiri kurang begitu paham Mendalami Jeju Island kan Mm -hmm. tapi paling bagus sudah iya. kayak uh, ibu kota Seoul terus Iya Seoul udah pasti Busan sana. Ii, kayak gitu kepala, gitu mm -hmm. ayo apa <laughs> aduh pengen nih ntar deh nabung dulu ntar tinggal ngubungin sana aja udah ini aku berdua mau berangkat itu kan iya udah banyak juga temen Korea di sana ah, kan iya iya uh. mm -mm kalau enggak ada, eh Minjing juga mau ke Indonesia nanti Minjing siapa? Minjing orang Korea, oh enggak kenal ya? oh enggak tahu oh enggak tahu, yang tahu dia terkenal di area Ari Agassi, kayak banyak yang tahu sih orang-orang Indonesia ah. ya dia, dia cewek kan, pasti otomatis yang kenal bahasa sebangsanya cowok-cowok gitu <laughs> oh iya iya iya nggak ngomong, -ngomong sih buka apa sih di Makassar kok nggak kasih tahu apa gitu kegiatannya? Nah, emang nggak ada mangja cuma main umi aja. Ah yang bener Iya. Uh, kayak apa namanya uh, endorse gitu dapat endorsement itu? Eh uh, belum sih. Udah ada masuk cuman aku tuh nggak tahu iya. mau kasih harga berapa tuh nggak tahu. <laughs> Kasih aja 5 juta sepuluh, juta aduh itu kemahalan. Aku aja aduh, kemarin kalau nanti saja diterima di pekerjaan Korea ya ah, jadi penterjemah. Oh iya, kemarin Bang Jek cerita itu belum, belum, belum dapat panggilan lagi sih. Um. Kalau kamu kayaknya bisa, kamu udah jago. Ah, mana ada lebih jago juga, Bang Jek <slid semble> iya, katanya si siapa itu uh, orang Korea oh, ini. Kamu kenal Wah, oh, ya kenal dia biasa ketemu gitu kan. Um. Beneran gak? kamu kamu si buka apa di Makassar? Karena apain? Beneran main ben omeng edit, omeng edit, gitu gitu doang. Kok enak banget. Kok enak maksudnya nggak ada kesepukan kerjaan gitu. Akan bang Jeng juga gitu. Bang Jeng ada yang lain. Nggak ada. <laughs> Punya pacar. Pacar? Iya, uh -huh. gak ada bang J. Walaupun guys, ini masih single guys, ceweknya guys, siapa yang mau guys? Ini santai, bahasa Korea, wow sempurna boboknya orang khas. Kacau, kacau, ada yang mau. Gak ada yang mau. Nah, aku, aku juga mau asli ini. <laughs> Kak, baru ketemu ya? Udah, beberapa minggu biasanya mainnya. Kalau sore ini, kok tumben aja? Iya, hmm? kemarin, kemarin tuh sore. Terus main, terus ini pengen coba malam aja. Ah, ini pengen coba malam. Main, ini nah, sering main malam, enggak Ini jarang-jarang. Oh, jarang main di rumah ada siapa? adik kakak? di rumah sama mama sama adik mama adik? Uh -huh. oh, adik bisa bahasa korea juga? enggak kok enggak? Kamu, wah jahat kamu enggak ngajarin adiknya? enggak nah, adiknya siapa cowok? adikku cowok gilain oh, cewek uh -huh. kalau cewek pasti manis ini kayak kakaknya Kakaknya aja cantik, apalagi adiknya. Adik ceweknya banyak. Eee, Tar, itu aja ke, ke Korea keren. Aku aku, aku lagi kepikiran kayak apa namanya ngabulin duit lah. Siapa tahu bisa ke Korea kayaknya asik banget nih Korea live, iya. stream, live streaming gitu kan, wah wow, guys, di Korea <laughs> gini kan, wah kayaknya. Ayo sekarang. Iya. Kalau ke luar negeri pasti seru ya. Pernah ke, ke luar negeri? Belum. Kira -kira belum pernah ke apa ke Hongkong, Malaysia, <laughs> atau ke belum belum. ke Thailand, atau belum. ke apa namanya? Ayo ke Korea kapan? Insya Allah. Ntar kalau ke Korea kapan ya? Bikin paspor par, aku ngikut ikut. Insya Allah pengen secepatnya. Asik kayaknya, oh asik keren. Kalau ke sana itu kayak apa ya namanya? Ini bulan berapa? Oh saljunya hampir habis ini. Ya. Iya aku pengen sana waktu salju aja sih ya, pengin bulan, bulan 12, bulan satu itu salju Pokoknya akhir tahun kan, akhir gak, tahun awal tahun jang, dia Jangan bulan 12, kalau bulan 12 itu agak akhir, ah benar Akhir tahun, hmm. tapi kayaknya tiket pesawatnya mahal Oh ya jelas hmm, Kayak <laughs> mau mendekati tahun baru gitu kan hmm. Tiketnya mahal hmm. <laughs> Kalau nggak gitu waktu itu aja Cherry Blossom itu juga bagus Cherry katanya kayak uh, itu ya uh, tanaman apa itu sakura bunga sakura iya mm -mm, sakura tapi anginnya uh dingin banget itu aku pernah baca-baca itu kok wah anginnya sepoi-sepoi tapi asik asik musim dingin sih ada saljunya gitu kan keren ya, bener sih. kalau musim semi kayak eh musim semi kayak enggak asik kan Udah biasa kan, di Indonesia kan? <SILENCREK> iya sih, pokoknya salju, tapi ya gitu, harus nunggu akhir tahun hmm, Ayo, nabung dulu Makanya <SILENCREK> nabung dulu sampai hmm. akhir tahun uh, Ayo, nabung-nabung dulu, yak soap hijau Ndeh, kaca Kacikah, kacikah leh? Ndeh, kacikah aja asikin lepuran ke Korea. Trephon ah, ah, ah. lagi <laughs> layang-layang. Hmm. <laughs> bang Cek live stream dari jam berapa nih? Baru saja mulai. Baru ya? Jam 07.30 paling. Hmm. Eh, Bang Cek tinggal di lagi? Saya Pekalongan, Kota Batik. Pekalongan Jawa Tengah ya? Iya main sini Jawa Tengah, mm, iya iya Pekalongan main sini. <laughs> huh? Hmm. Tung. Gitu. Sebut apa berarti kuliah? Udah nggak aku ya? Udah kelar. Udah selesai udah lulus. Oh, enak ada kan? ada nggak nyari kerjaan gitu apa di kantor-kantor atau apa? <tuh> Nanti deh ya. Hmm. <laughs> Masih nyaman sih sama ini YouTube. Eh, YouTube mudah. Monet, monet sih ya. Sudah. udah, udah dapat berapa? Aduh. Spill dong, spill dong. Pasti buat apa kayak aku hmm. biar kayak penyemangat gitulah biar. <laughs> Coba-coba <Cuma, laughs> coba waduh jangan ini langsung lagi live stream oh ya udah nanti kita ngobrol secara pribadi <laughs> di instagram ya Iya. Uh, yeah. biar aku biar semangat eh uh, subscribe udah berapa? 4.000? 5.000? 10.000 ya? Hmm, 44.000? Oh gila anjir 44.000 pantesan aja enak di rumah live stream apa uh, konten aja view umurnya udah banyak udah gede <_kukuh> belum sih itu masih mau dibanyakin lagi tapi viewernya sampai berapa kalau setiap uh, konten gitu? Uh, 30 ribuan ada wah gila wah aku pengen mm. tahu itu hasilnya berapa eh ntar diliatin itunya ya <s> <_kukuh> aku pengen tau lah, ya ntar ntar aja lah di belakang layar ya Nata, bi biar aku semangat tuh kan duitnya udah banyak hasilnya bisa untuk ke Korea Ya? belum enggak muda lah belum. 50 jatih belum <laughs> oh, gila fansnya banyak banget ini guys oh, mantep ini youtuber asal Makassar keren salut taruh suhu Oh, ya jangan gitu tuh bang jeng masih banyak susu yang lain nih aku minta diajari bahasa korea lah aku kurang begitu banyak. kebalik kebalik bang jeng itu yang pinter bahasa korea lah, kamu senior kok kok kebalik enggak <tuk> lah kami yang duluan main kan udah satu tahun aku baru satu bulan tapi satu bulan udah kayak gini udah keren loh karena apanya? monet aja belum aduh lama banget ini <tuk> jamnya masih sedikit Viewernya seribu aja belum. Hmm. ya. Jadi kalau orang live streaming itu juga jamnya kehitung nggak ya bang Jack? ya kehitung lah. oh itu ya. Hmm. kenapa live streaming nggak berani? belum berani aku. kenapa bahasamu udah sempurna bahasa Korea <tuh> kalau live streaming <tuh> kalau live streaming kan nggak perlu edit edit gitu kan? Hmm. langsung jadi udah dijelasin misalkan orang korea ngomong ini nih dijelasin kan nantinya oh ini ini maksudnya apa-apa kan udah gitu aja uh -uh. beda kalau recording kan harus kita ngedit-ngedit ulang gitu iya sih makanya aku bentar gue coba minjalan, hmm. <laughs> nah, aku sampai terbawa mimpi ini hmm uh, bos bos ah <laughs> Bang, kayaknya kemarin dikasih tahu YouTube-nya nggak? enggak? Udah, udah, udah Apa sih nama YouTube-nya? Kenapa nggak mau kasih tahu? aku coba? Masa enggak? Mm -mm. di Instagram-nya kan ada itu? Enggak ada di Instagram prof profile-nya kan? Ada YouTube-nya masa? Enggak kemarin aku cek nggak ada tuh. Kenapa nggak ngasih? Katanya, "Ah, kayaknya dia malu deh." Tahu soalnya malu, soalnya kamu kayak lebih famous gitu. Aku, aku, mana aku, sih nggak aku, ada tahu bio-nya tuh nggak ada. aku awalnya juga ngomong sama dia. Wih, tak lihat Instagram. duh, kok kenal sama orang ini? katanya kamu kenal orang ini. wah ya kenal aku kalo bila-bila kan, gitu kan. oh gila. tapi kamu ngobrol sama dia pakainya bahasa Inggris ya? iya bahasa Inggris. Oh, kenapa nggak pakai bahasa Korea? Gak apa-apa ah, Gila, sempurna Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Bahasa Cina Anjir, tiga bahasa, men Bahasa, oh. bahasa. Kalah, hal kalah Enggak, pasti belajar ini, Bang, ya Eh, Bahasa Korea mau kok bisa tahu dari mana? Kenapa? Kalau Bahasa Cina, kan kamu sekolah Bahasa Cina, kan? Hmm. Kayak Inggris juga sekolah Terus kalau Bahasa Korea? nonton drama lah, kok bisa sempurna kayak gitu? ya gimana? nanti dra drama di mana? aku kasih kisi-kisinya dong, biar lancar seperti kamu. <laughs> nonton drama aja semua drama aku tonton, aku tuh ini cepet ini hmm. um, miru sebenarnya. wah, painter IQ-nya ya. Enggak. Tapi bisa nulis enggak? Nulis Hangul. Nah, bisa nulis Hangul bisa? Bisa, nah, bisa. Lah itu Baca tulis bisa. Terus baca tulisnya hmm. bisa tahu Hanggel Belajar di mana? Nah, itu dari YouTube aku belajarnya. Ah, kok pintar hmm. banget ya Bisa nyantol, aku kok enggak nyantol-nyantol. Loh, justru Hangul itu paling gampang loh, Bang J Aku paling belajar kayak gini. Ah. Hmm. Aku tuh Jujur cuma tiga hari doang lo belajar itu. Winter oh, kamu berarti ya tiga hari aku satu bulan belum bisa bisa. Tiga hari tapi dari pagi sampai malam tuh oh. Kuh, hafalin, terus kan hmm. gampang sebenarnya handle kan dia Ayo. ada alfabetnya juga. Gitu, kan? hmm. Lebih mudah. Ayo kapan? Tahun depan. Kapan apa? Ke Korea. <laughs> Ayo. Insyaallah Amin Amin. Uh, kasih kalian deh kacau kam kita beneran <laughs> serius ah dar aku ngomong Entar aku ngomong sama dia kita berdua ke Korea gitu ya? boleh ya. dia di mana lagi Koreanya Seoul ya Seoul Seoul mana ya uh, aku lupa aku lupa lagi Yodongpo eh bukan uh, pokoknya Seoul lah Seoul ya Masuk Seoul okay. asik lo uh, pusat belanja bawah tanah bila ngeri pusat belanja bawah tanah pokoknya gede, gede banget nih Seoul ibu kota sih pertama Busan Seoul eh pertama Seoul Busan sekitaran Seoul itu bagus bagus nanti ada pusat perbelanjaan murah murah itu ya kaos celana permerk semua murah murah paling 10.000 Hmm, kan dia. Ya. dijamin lah dijamin sama dia kan. Minta <laughs> Biar mudah soalnya, soalnya visa Jepang sama Korea itu agak susah. Oh, umurnya gitu. kalau umurnya masih muda itu dikiranya kayak mau kabur, mau kayak mau kerja di pabrik gitu. Hmm. Jadi harus ada penjamin biar lebih, lebih gampang itu pakai penjamin orang korea jadi biar Ayuh. biar di imigrasinya itu di approve lah oh gitu itu ya, ya. kan udah banyak, ayo raka bikin paspor lah, bikin paspor ntar kita pengajuan bareng insyaallah hmm. kayaknya asik ini Uh, tapi yang kalah, kamu udah penghasilan dari YouTube aja udah Aduh, Neri, udah Eh, itu dari, dari YouTube itu WD tiap bulan atau gimana? apa, apa kalau 3 bulan sekali, 2 bulan sekali? Apanya? WD-nya, withdraw dari YouTube, monetnya? Kayak Kajiannya gitu ya? Nah. Oh, aku 1 bulan sekali sama berapa spil oh nanti di belakangnya ini mah <tuk> gila keren guys ini motivasi banget ini motivasi buat aku Iya smart tuh sedikit dikit lagi udah seribu tuh <tuk> aduh tapi kayak aku di tengah jalan itu kayak aduh kayak capek malam-malam sampai capek ya aduh ini keren nanti ke Korea bareng, Wih, mantap ini. Menurut kamu enggak ke Korea? Ya bang siapa yang gak mau? Oke okay, oke okay. siap ya. <laughs> aku nyari duit dulu lah. Aku nyari duit dari hasil lain lah. Kalau dari YouTube mungkin satu tahun ini jurah aku belum dapat apa apa. <laughs> belum banget juga. Hmm. Ya. Kalau dari YouTube lihat apa? Alat-alat komputer gitu. Hmm, aku enggak ada sih mungkin oh, laptop udah ada dari aku Oh, udah dari gitu ya. oh berarti ini pakainya laptop laptop dari ASM udah ada eh webcam ini sebelum aku oh, bergajian web -web, YouTube webcam mau pakai apa aku pakai Logitech. serinya berapa C922 uh, C920 oh, bagus itu kalau nah, mic-nya, mic? nya mic mic -nya dari Logitechnya. Oh iya ya, dari Logitechnya. Tapi udah suara bagus, Apa mic-nya Oh, pakai mic tambahan Aku pengen tambahin, cuman aku bingung mau pakai mic apa Pakai Fantech bagus, ini suaraku bagus nggak? Bagus? Aku Fantech, tapi kalau pengen lebih bagus ya ada Ada harga ya ada rupa gitu kan Kayak, <laughs> kayak Razer, kayak yang Razer mm. banget harganya ya 1,6 bisa sampai 3 jutaan itu yang bagus Dan kalau punya tuh Fantech aku beli 550 ini, ini Fantech tapi udah bagus sih suaranya katanya sih nah, kalau yang ada apa noise canceling juga sih kan enggak jadi kayak noise Dikurangi, misalkan ada berkurang ya bisiknya yang aku soalnya kemarin ada review youtuber itu sih aku lihat di youtubenya oh kok mereka apa itu bang gitu kan oh pakai tangan uh -huh. Jadi kalau pengen lebih berkelas ya kayak reser kelasnya reser raken terus apa lagi ya yang bagus-bagus itu oh kayak punya si olive olive yang polan itu orang polan dia bagus itu Dessert kayaknya kalau nggak salah yang putih itu, tapi harganya juga agak tinggi. Iya, bagus mm -mm. <laughs> kalau murahan. Kalau yang paling murah, mm -hmm. ya paling murah, ada cuman kayaknya kualitasnya masih standar um. lah. Tapi kalau punya, tuh ya kayak lebih, mending pantai. Jadi nggak, mm -hmm. nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya udah lumayan bagus lah. Iya, iya. Hmm. laptopnya pakai apa? Aku pakai full sebaiknya uh, core. Aduh, aku kalau ditanyain oh. gitu? Enggak tahu. Oh, iya, iya, <laughs> hmm. udah. Itu aja, saya enggak, enggak beli yang macam-macam sih. Terus kamu punya editor sendiri atau gimana? Enggak ada ya, di sendiri. Gila, kamu ya, Ya, bisa ngedit bagus itu itu kayak, apa namanya, kan aku lihat di subtitlenya bikin itu prosesnya berapa? berapa? misalkan video 30 menit oh enggak, jalan 30 menit udah berapa ya? 20, 20 menit 20 menit itu proses subtitlenya berapa jam? enggak, 6 hari masa? emang kamu enggak bikin video tiap hari upload gitu enggak? ya baca, aku kan aku subtitleku tiga tuh apa aku pakai sub tiga subtitle oh, iya, iya, bahasa iya. Inggris uh. Korea sama Indo <laughs> Wah, jadi lama justru yang bikin lama itu di situ kemarin ya, kan sempat aku sempat sakit yeah. terus video terakhir tuh nggak nggak aku kasih subtitle Korea orang-orang pada nanya uh. mana nih subtitle Koreanya dia bilang ya allah capek banget mereka pada minta subtitle Korea Iya, hangglenya itu mereka minta Punyamu kok ada hangglenya, tulisannya? Iya Laptop mah ada hangglenya? Oh, enggak Tapi hangglenya Dari Google Translate Kelamaan loh nulisnya hangglenya Bener Ya, gimana ya gitu Makanya Makanya aku cicil dikit-dikit oh. oh, gitu. Oh, berarti satu mereka yang gitu. mereka yang bisa baca bisa baca tulis hanggel dia minta kayak hanggel gitu. Iya, minta. Oh. Karena kalau nggak aku kasih hanggel, kasih apa uh, apanya? cara bacanya gitu. Hmm. Kepanjangan. Oh, <laughs> uh, <coughs> Banyak Ya, aku yang penting bahasa Indonesia aja lah mereka pada mintanya ah bahasa Indonesia gitu kan kalau bahasa hmm. Hangul malah tapi kalau Hangul kan bukan pakai auto translate kan muncul sendiri tuh hanggelnya di bawah oh gitu ya aku nggak pernah coba sih itu dibikin auto translate aja nanti muncul sendiri hanggelnya misalkan oh, lebih banyak okay. ngomong bahasa Inggris berarti nanti munculnya bahasa Inggris kalau dalam percakapan uh -huh. lebih banyak bahasa Korea Hangul nanti hanggelnya ketulis di bawah itu kayak apa ya ada blok warna hitam tulisan hangle. Jadi misalkan kalau bikin hangle, tinggal misalkan yang viewer pingin hangle ya tinggal klik auto translate nanti hanglenya muncul sendiri. Aku tinggal biaya subtitle Indonesia itu. Kalau aku malas, aku terjemahin satu-satu. Tapi kadang malas juga sih. Waduh, aku hampir apa ya bikin tika puluh menit atau seharian belum jadi subtitlenya. Aduh, Aduh aku nggak bisa kalau satu hari selesai. Berarti, berarti videomu seminggu sekali seminggu sekali? Iya untuk saat ini seminggu sekali. Oh, nama nggak nyewa kayak penerjemah aja gitu, kayak editor gitu. Aduh enggak ya? Kayak kayak siapa itu kayaknya dia juga dia pakai dia itu kayaknya pakai editor juga dia. Aku, oh, ya? nanya, aku nanya kemarin, itu gimana bikinnya? Aku dibikinin gitu. Oh. <laughs> kayak enak Yo dong. Iya, kayak Yohana juga. Ada yang editing. Oh. Jadi yang cewek-cewek itu pasti, wah, kok bagus-bagus ini gambarnya, <laughs> kayak thumbnailnya. Aku mah nggak apa-apa deh, aku mah sendiri aja pelan-pelan. Ya, ya, <laughs> ya. Aku juga sendiri, nggak ada timnya. Malam belum monat sih. Hmm, iya. Oke lanjut ya. Aku hmm. mau cari konten dulu. Alasyi. <laughs> Dar kapan, Korea? Tahun depan. Ya udah, Bang Jack lanjut aja dulu. Hah? Nanti insya Allah ketemu lagi ya. Oke, guys, ya. terima kasih. Bye-bye. di Instagram ya, bye-bye. Iya. -bye. Bye,